Oke, semoga beruntung, dan kita lanjut saja ke videonya. Let's go! Ini adalah lanjutan dari episode pertama, episode kedua. Jadi, kalau kalian belum menonton episode pertama dan kedua, kalian harus menonton episode pertama dan kedua. Agar apa? Agar tahu gitu ceritanya seperti apa. Dan, jikalau kalian sudah menonton episode satu dan duanya, kita lanjut aja ke episode ketiga ini. Gak usah kelamaan, atau berbincang-bincang segar Kita langsung aja ke film pendek Free Fire-nya Let's go Waduh, kasian sekali nih mbaknya Ayo bentar, aku mau periksa dulu Kanan-kanan, kiri-kiri, atas-atas, bawah-bawah Kanan-kanan, kanan-kanan, segitiga-segitiga Kodak, bulat X, r 2 R2, L1, L2 huh ini mbaknya hamil dan kelaparan Waduh, aku harus... Beri makan dulu dia. Waduh, kasihan banget nih si mbaknya. Nih, yaudah, bener, aku ambilin makan dulu ya, Mbak? Ya, bener-bener. Aduh, aduh, aku ada di mana? Eh, kamu udah bangun? Eh, kok ada dokter di sini? Iya, kamu ini Dani pingsan. Hah, aku pingsan. Bentar, aku inget-inget dulu. Aku tuh kemarin itu... Oh, iya aku pingsan ya iya kamu pingsan tapi aku nggak apa-apa kan dokter nggak apa-apa tapi kamu cuman hamil aja Hah hamil Wah yang bener-bener waduh aku langsung buru-buru pulang eh jangan dulu jangan dulu kamu harus istirahat dulu wah enggak deh aku udah sehat dokter waduh jangan-jangan wah gimana dokter Ya kamu harus istirahat dulu sampai siang lah. Oh gitu ya dokter ya. Iya, nanti takutnya kamu pingsan lagi gitu. Oh ya udah deh dokter, aku istirahat dulu ya. Iya iya, ya udah. Selagi kamu istirahat, aku tinggal dulu ya. Siap dokter, siap dokter. Terima kasih ya. Siap siap. Wih! Akhirnya aku hamil juga Wah ini pasti si Maxim nih Seneng nih bahagia selalu nih Dan bakal menerima aku lagi sebagai istrinya nih Wih mantap sekali Mantap sekali Yeay aku sangat bergembira sekali Bahagia sekali hari ini Ye. Eh kamu udah bangun Eh kamu siapa? Kok aku gak kenal sama kamu? Gini gini gini aku bakal ceritain Jadi Kemarin itu kamu kan pingsan di jalan Nah, aku ketemu kamu di jalan Dan aku langsung bawa kamu dari jalan ke rumah sakit gitu Oh yang bener? Bener Waduh, waduh Wah, terima kasih, terima kasih ya Iya, tenang aja Sesama manusia itu wajib saling menolong gitu Wih, mantap, mantap Udah, perkenalkan Namaku Karolin Oh, salam kenal juga, Antonio Karolin Antonio Wih, mantap, mantap udah aku berterima kasih nih sama kamu nih Sangat-sangat Kalau nggak ada kamu Wah aku udah hilang lah Iya tenang aja tenang Jadi kamu sekarang bisa pulang nih Oh bisa-bisa kata dokternya Tapi siangan pulangnya Karena aku harus istirahat dulu. Oke-oke aku bakal nemenin kamu Wah yang bener kamu Anton Bener-bener Wih kamu memang orang yang sangat-sangat-sangat baik Wih jelas dong Anton gitu Ya udah, ya udah, aku tidur dulu ya. Iya, iya, silakan, silakan tidur yang nyenyak, istirahat, pokoknya mantul lah. Oke, oke, gila tuh, Caroline, cepet banget gila tidurnya. Kasihan dia, sangat kecapean itu. Halo semuanya, eh, ada dokter, ada apa, dokter? Jadi gini, kalian berdua boleh pulang. Kok kalian berdua? Karolin aja kan yang sakit Kenapa saya? Ikan eh, kamu juga yang nungguin kan? Iya bener sih oh, Iya kamu boleh pulang Yang benerin dokter Sekarang Iya bener Yaudah bentar aku bangunin Karolin dulu Oke oke silakan silahkan Karolin karolin Bangun bangun bangun Kita harus pulang sekarang Hah? Yang bener? Aduh aku masih ngantuk nih Iya bener kalian berdua boleh pulang sekarang Oh ayo ayo ayo ayo. Kamu mau nganterin aku ma Anton? Iya dong, aku mau anterin kamu sampai rumah gitu. Oh, ayo ayo. Terima kasih ya, dokter ya. Udah menanganin aku, udah menyembuhkan aku, udah menolongku. Siap, siap. Ya udah, hati-hati di jalan ya. Siap, siap. Ayo Anton, kita pergi. Ayo, berangkat. Bentar, bentar, bentar. Ku capek nih. Aduh, bentar, bentar, bentar. Waduh, mau aku gendong gak? Eh, enggak, enggak, enggak. Nanti aku ngerapotin kamu. Eh, enggak masalah. Eh iya, rumah kamu udah deket apa masih jauh? Waduh, kayaknya sih udah deket. Oh gitu, yaudah kita istirahat dulu ya. Oke oke oke, bentar lagi kok nyampe. Oke oke siap, yaudah kita jongkok di sini aja dulu. Oke oke siap Anton, ayo ayo jongkok jongkok jongkok. Oke oke. Ayo ton, aku udah bersemangat sekali nih. Wah, yang benar kamu udah istirahat. Udah udah udah kita langsung pulang oke-oke berangkat berangkat aduh-aduh akhirnya nyampe juga nih rumahnya ah yang bener-bener ini rumahku wih mantep banget ya rumahnya udah kamu tunggu sini ya aku mau ngomong dulu di dalam. Oke oke siap, aku bakal selalu menunggu di sini sampai kamu suruh pulang. Oke oke oke, yaudah kamu tunggu sini ya. Siap. Maxim. Aja naik ke atas, siapa tahu di atas ada orang. Hei, Maxim! Eh, ada kamu, Caroline? Sini, sini, sini, sini, sini! Eh, ada apa? Sini, pokoknya masih sini ya, Ada apa ini? Udah sini aja. Oke, oke, oke, ada apa? Kebetulan nih, kamu ada di sini. Udah tidur sekarang, loh. Baru juga ketemu Masa kamu udah gitu lagi. Kamu mau ngikutin apa enggak Oke oke deh Nih udah tidur nih Oke oke ya Mulai ya oke Oke deh serah kamu lah Oke per Oke oke oke udah setengah jam nih udah udah udah Oke oke oke terangku mau ngomong nih Mau ngomong apa kamu ha Gini gini gini Aku nih sebetulnya udah hamil gitu Loh kok gitu sih Aku enggak peduli lagi sekarang. Wah, kan kamu yang pengen? Loh pengen kan dulu, tapi sekarang udah enggak peduli gitu ya? Udah sekarang kamu pergi sekarang? Ah, enggak mau ah. Kamu pengennya gitu enggak? Enggak, aku udah enggak peduli lagi sekarang. Pergi, pergi enggak? Hah, pergi enggak? Ya iya, iya, ya. Sabar, sabar, sabar. Aku pergi ya? Iya, pergi sana. Iya, iya, iya, iya. Ah, enggak jelas kamu maksim orangnya. Loh, suka suka saya dong. Saya udah enggak peduli. Sama kamu Dan sekarang Saya bukan suami kamu lagi ya kan Eh Makannya dulu kamu bilang kayak gitu Sekarang mah Udah gak peduli gitu Pergi sekarang Iya iya iya Emang kamu jahat Maxim Loh Suka-suka saya dong Pergi pergi pergi Iya iya iya iya Aduh Si Caroline lama banget sih Ini dia di dalam rumahnya Eh eh gimana sih aduh aku pegel banget ini udah berapa jam sih Wah udah setengah jam nih aku nih gatel pula lagi nih kelek hahaha aduh aduh bingung dia ngapain sih di dalam rumah tuh ah nggak jelas udah deh aku tidur aja deh sambil nunggu ya kan Aduh, aku males banget sama si Maxim. Masa aku udah seneng-seneng gini, kan udah hamil gitu? Eh, malah diusir sama dia. Padahal dia sendiri yang mau ya, kan? Dua hari yang lalu apa? Kemarin gitu ya? Aku lupa, soalnya aku pingsan. Ah, aku benci banget sama si Maxim. Uh, gimana sih dia? Pengennya apa sih? Uh, udah deh. Aku langsung saja samperin si Anton. Kasihan dia nunggu di situ lama. ya udah aku langsung saja ke si Anton.